Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini minggu yang sangat ceria. Di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting hari ini. Diawali dengan pagi yang sangat cerah alhamdulillah. Diawali dengan canda dan juga tawa dari aksi Ayah dan juga Ayu di Trans7 pukul 08.00 waktu Indonesia tadi ya. Di sini ada adegan yang mengandung bawang Dimana Ayu dan juga Ayah Rojak Menceritakan mengenai kehidupan Ayah Sebelum Ayu Tinting menjadi seorang artis Pesan Ayah yang selalu disampaikan kepada Ayu Tinting Hingga saat ini Ayah hanya berpesan supaya Ayu tidak menjadi orang yang sombong Dan selalu menjadi orang yang rendah hati dan penyayang untuk keluarganya. Dan di sini juga Ayah Roza serta Ayu Titik menceritakan pertama kali keinginan Ayu ingin menjadi seorang artis dan pengen banget nih punya mobil kayak artis-artis yang di sana. Dan alhamdulillah ya dari tahun ke tahun hingga tahun ini Ayu Ting Ting masih berjenggar menjadi seorang artis bahkan sekarang sudah merambah menjadi seorang pelawak yang luar biasa bahkan tahun kemarin Ayu Ting Ting mendapatkan nominasi dan juga penghargaan Sekaligus sebagai komedian selebritis di tahun 2022 dan tahun ini Ayu Ting Ting pun masuk lagi nih pemirsa nominasi Komedi artis terfavorit bagi sahabat semua, jangan lupa vote, Ayu, ya. Dan sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Ini ya. ditunggu-tunggu nih oleh sahabat Sopo di rumah hari ini Minggu 22 Januari 2023 Ayu Ting Ting sedang melakukan perawatan di RSU Bunda Margonda bersama dengan dokter Mawar Dan pastinya ditemani oleh sang bunda tercinta yaitu mom Ayu Ting Ayu Ting Ting akan memberikan darahnya nih untuk sebagian yang memerlukan dan sedikit perawatan darah sekaligus perawatan nih dilakukan oleh Ayu Ting Ting Mimin langsung, -langsung ini dari story Mom Aiting 13 menit yang lalu dan pastinya Ayu Ting Ting bersama dengan Bunda tercinta senang banget nih ya di sini. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya pemirsa ada Ayu dan juga Fajar Setboy yang bahagia banget nih biasa trending dua di YouTube. Selamat untuk Ayu dan juga Fajar nengkreng nih ya, di YouTube di trending dua. Ya Untuk Ayu dan juga Fajar Dan di sini juga Ayu dan Boy sedang konten bareng nih pemirsa Wah bisa bersama lagi Bahagia banget ya Melihat mereka bisa akur Dan pastinya bisa konten bareng lagi Sesuatu yang sangat luar biasa Setelah 4 tahun Tak bersama karena musuhan Dan Alhamdulillah Tahun ini adalah tahun pembuka Untuk Ayu dan juga Boy Bisa bersama lagi Bahkan bulan dan juga tahun ini mereka bisa konten bareng di hari yang sangat spesial berbarengan dengan tahun baru Imlet bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa isi konten dari Boy dan juga Ayu yang terbaru pastinya akan muncul nih di channel channel youtube Ayu dan juga Boy William tentunya di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ivan Gunawan bersama dengan Bunda Korla yang sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa nih pemirsa membahagiakan semua penonton Bunda Korla sebagai tamu yang sangat spesial diundang oleh Ivan Gunawan dan juga Maharani Kemala dan pastinya ditunggu-tunggu oleh semua anak ke Bunda konser yang sangat luar biasa dilakukan oleh Bunda Kola dengan sangat sepakat dan juga energi bagi semua-semua selamat menyaksikan semoga tayangan yang mimin berikan, menghibur pastinya jangan ada ya hujatan-hujatan baik bentuk perkataan maupun apapun nih Informasi ini mimin langsung-langsung nih Dari story-story terpercaya Milik Ayu, Momaiting dan pasinya Dari Boy William sendiri Oke sahabat semua, selamat menyaksikan Selamat berhari minggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan? Oh ya. <tih> <gak, gak>. Banyak <tih> <tih> Gonna ah! lay down and you get monster head of you were like a Never really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 Hadir di kota Anda Pastinya di acara pembukaan Toko tekstil terbesar Di kota Yogyakarta Zara tekstil Aku bakal ada di sana Jam satu siang Jadi buruan dateng Nama tuh harus pesen Bentonya ini yang super best Komplit memang Tapi fun udah dia Warga Yogyakarta! Besok Igun bakal hadir di kota anda, pastinya di acara pembukaan... toko tekstil terbesar di kota Yogyakarta, Zara Tekstil! Aku bakal ada di sana jam 1 siang, jadi buruan dateng uh, belanja bahan barang sama aku... karena aku juga udah ga sabar, kebetulan aku juga mau ada fashion show di bulan Februari nanti. Aku mau cari beberapa koleksi kain dari Zara... Uh, toko kain. <tuk> Tidak nyakit kulit, tidak nyakit ya ya Tidak makan gimana nih? Langsung makan? Banyak <laughs> Hmm, mana kita ah buat anak apa sih? yang enggak Kayak apa namanya hai, hai, hai, hai, hai,